Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan memberikan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky bila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 Menemani santai malam kalian saat ini tentu mungkin juga akan memberikan informasi spesial bahagia dan terbaru dari idola kita Di kabar pertama persahabat kita juga mendapatkan informasi yang sangat amat penting Kali ini L2W yang menginformasikan voting Lesti Kejora di Silet Awards Alhamdulillah persahabat ya Lesti Kejora masuk dalam tiga nominasi Silet Awards Yang pertama di Nominasi Kehidupan Tersilet 2022 yang nomor 2 ada Asmara Tersilet 2022, yang ketiga Viral Tersilet 2022. Kita simak juga informasi penting dari L2W. Selamat sore, kami informasikan bahwa Lesti Kejora masuk dalam tiga nominasi Silat Watch yaitu yang pertama Kehidupan Tersilet, yang kedua Asmara Tersilet, yang ketiga Viral Tersilet. Silahkan, jika ada yang mau vote atau tidak, pilihan itu terserah pada kalian ya, kami hanya menginformasikan biar tidak kebingungan. Postingan ini hanya untuk memberikan informasi ya guys, bahwa memang benar ada acara ini. Kalau tidak berkenan vote, tinggal skip aja ya, dan L2W tidak ikut vote ya, jadi kami tidak akan share tata cara voting itu informasi dari L2W persahabat ya jika ada yang ingin vote silahkan atau yang tidak juga itu pilihan dari kalian semuanya tentunya kita di sini hanya menginformasikan bahwa benar adanya Bunda lesi Kejora masuk di Silet watch persahabat kita siemang juga di diungani guysnya ke rosa ada 24 ada postingan kalimat panjang Jangan merenggukan royalnya, Lesa Lovers. Kalau soal Ford Awards, jangankan yang gratis, yang berbayar pulsa pun habis jutaan. Gak pernah sayang uang, tapi Awards prestasi ya. Awards yang ada nilai kebanggaannya. Kalau Awards tentang sensasi, lebih baik gak usah kasih aja pialanya ke yang lain. Lesti bagian yang prestasi aja. Menang Awards kemarin pun diida, masih banyak yang nyinyir. Piala KDRT lah, piala drama lah Apalagi kalau ini menang, aduh jangan deh ya Pinter-pinter lah yang mana yang layak di-vote, mana yang kagak Itu himbauan juga dari Kak Rosa, persahabat ya Untuk semuanya lebih baik memvoting prestasi dan karya Kemudian juga persahabat ya, ini ada salah satu bukti Satunya base yang sangat luar biasa Salah satunya L2W Leslar Lovos World Yang mendapatkan rekor muri Indonesia Ini luar biasa persahabatnya. Salah satu bukti Bahwa fans dari Leslar Itu sangat kompak dan solid Hingga mendapatkan rekor muri Dari Indonesia Luar biasa Kemudian juga persahabatnya yang kita simak nih Ada informasi juga Mengenai voting dari Aku lesti foto itu di mengunggah sebuah kalimat panjang juga. Pada nanya kenapa nggak vote Bunda lesti? Because aku dan teman-teman yang lain hanya fokus mensupport atau vote untuk prestasinya, bukan vote untuk kehidupan pribadinya. Dia yang berprestasi aja masih dianggap cari sensasi. Gimana kalau dia menang di kategori itu, nantinya malah makin banyak orang yang nilai, dia cuma cari sensasi saja. Padahal kita fansnya tahu betul dia terkenal karena prestasinya bukan karena sensasi, hanya saja media-media di luar sana yang terlalu banyak membahas kehidupan pribadinya. Buat kalian yang mau vote silakan Itu hak masing-masing Tapi akun ini nggak akan voting dia untuk kategori itu Sekian dan terima kasih Semuanya kompak bersahabat ya Untuk menghimbau warga Konoha Tidak voting bersahabat ya di ajang tersebut Karena Lesti Kejora Itu prestasi bukan sensasi Yuk, sama-sama kita support terus untuk Leslar, untuk karya-karyanya. Semoga selalu memberikan karya terbaik juga. Amin. Dan kita lihat juga bersama di Uunggara A.B. Muliana Sofia Wah, Masya Allah banget ya. Makin romantis, makin so -sweet banget nih A.B. Masya Allah, lancar terus ya untuk A.B. sampai hari H. Kita selalu mendoakan yang terbaik dan pastinya kita juga menunggu kejutan dari keluarga besar Rizky Bilar yang akan hadir di acara pernikahan Albeni Mulyana Sofya kita juga masih menunggu cidokan terbaru hingga kabar baik berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik kabar bahagia dari Leslar tentunya bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh